Tuhai raya Ha, tak ada air Manusia Orang-orang zamir dulu Allah Ta'ala peracu Sebab apa tu? Sebab zalim. Lawir ajarin Nabi Jadi, bila turungnya ayat Jadi bot kepada Orang-orang di zamir Nabi Muhammad SAW Sapa ke akhir dunia Yang Allah raya ni sebagai amarah Jangan duduk diraka lah pok pukmu atas muka dunia Jangan duduk buat maksiat Sama ada diri mung sendiri ataupun Buat ramah-ramah Di atas muka dunia, Pak kalau kita tengok Dunia pada hari ni, dipenuhi Dengan maksiat dan diraka Sama ada Orang kafe buat, orang tu orang cerak-cerak Orang kafe ni Allah Ta'ala Cok moho siak dah, huak-mung adalah Huak zoleng dan Akan masuk di dalam api diraka janji siap-siap lah dalam tak tahu berapa ratus hayat di dalam Quran yang Allah huayat ha, orang kafir kalau sekiranya Allah tak buka hidayah kepada dia maka duduklah gitu lah cema dan duduk di dalam kegelapan Masya Allah ni orang-orang kafir kalau nak cerita saat ini orang kafir tu cek-cek dah dia buat maksiat sebab hidup puak-puk dia adalah hidup cema hidup kotor akidah cema cara hidup tak penuh Walaupun cerdik bijak yang Allah tak ada bagi kepada orang-orang kafir. Tapi maksiyah ada juga. Dibuat oleh orang-orang Islam. Orang Islam yang dirakur kepada Allah. Maka Allah pun mengurayak sebagai dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكننا نحن الورثين. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ في أمها رَسُولًا يَتْلُو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. 58 dan 59 surah Al-Qasas Belum pada tu sikit Uh, seperti mano saya cerita kemarin katanya ayat 57 adanya sebab boleh turun ayat yang Allah Subhanahu taala firman orang-orang arak sebahagian orang duk piecek katanya kalau sekiranya kami turut ajaran yang disapa oleh Nabi SAW alaihi wasallam pok pokok kafir musyrikin Mekoh katanya, kalau sekiranya kami turut ajaran kamu, hey Muhammad nasjaya kami akan dihalau keluar dari bom mekoh, Allah Ta'ala perayak katanya, dok ko, kami jadikan mekoh ni adalah suatu tempat yang aman sentosa baik rezeki-rezeki dari seluruh pelosok dunia akan mari sapa di sini, takut ke lagi, itulah dan uh, kitab asbabun nuzul bagi imam al-wahidi duduk di muka di 284 ayat ni dia sebut katanya nazalat fil harith bin usman bin nawfal bin abdumanaf saya terjemuh lalu dah turunnya sebab seorang lelaki namanya al harith bin usman bin nawfal bin abdumanaf dia kata, ataupun dia sebut kepada Nabi SAW, dia katanya, sesungguhnya kami mengetahui. Kami tahu katanya, wahyu yang Allah SWT buat turun kepada mu adalah kelumbaru. Yang orang-orang Arab, dia tak boleh terima orang yang mahu duduk kosek, adab, taklik, yang orang-orang zaman dulu, zaman tuk nenek lagi, duduk ama, ama, ama, ama, lati-latih Nabi duduk pergi, ubah keadaan cara hidup mereka sebab ke apa? sebabnya pakat setuju belako. orang Arab kalau sekiranya siapa yang tak suka maka dia hampak kalau kecik mudah-mudah tak boleh tanik kubur tu lah mung dia tak suka aku tak muamalah dengan mung jual beli produk mung mati tak boleh tanik dalam kubur aku lah betul lah lebih kurang dan tidak ada kuasa daya yang kami nak gi nak gi ke apa nak gi belauar dengan konsulใหญ่ pada zaman itu ning al haris bin usman bin Naufal bin Abdul manaf kalau kita tengok kepada bin bin bin bin bin, bin abdu manaf je katanya yalah dah tu sepupu payen waris warah nabi juga sebab orang hidup menelai nabi pada waktu tu bukan orang lain sangat pak saudara dia orang warah hendak belaka hak jadi orang dok mentai nabi ha ni iaitu uh, ayat yang ke-57 sebab boleh turun dia ayat pada hari ni tu harga ayat hak ada air eh, manusia orang-orang suami -orang dulu Allah taala peracun sebab apa tu sebab zolim lawe ajaran nabi jadi bila turunnya ayat jadi bud rian kepada orang di zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ke akhir dunia yang Allah wayak ni sebagai amare jangan duk dirakolah pop pok mung atas muka dunia yang hiduk buatlah maksiat sama ada diri mung sendiri ataupun buat rama-rama di atas muka dunia. Pas kalau kita tengok dunia pada hari ini, dipenuhi dengan maksiat dan deraka. Siang malah sama ada orang kafir buat, hak tu hak ha cicit-cicit ada. Orang kafir ni Allah Taala cok mohor siap dah. Wak umang adalah wak zoleng dan akan masuk di api Janji siak -siak dah. dalam api neraka. Jangan siat-siatlah dalam tak tahu berapa ratus ayat di dalam Quran yang Allah wayak, ha orang kafir, kalau sekiranya Allah tak buka hidayah kepada dia, maka duduklah getulah cema dan duduk di dalam dalai kegelapan Masya Allah ni orang-orang kafir ya? orang-orang kafir tu cerita-cerita dah dia buat maksiat sebab hidup pot-pot dia adalah hidup cema hidup kotor akidah cema cara hidup tak tenuh walaupun cerdik bijak yang Allah tak anda bagi kepada orang-orang kafir tapi maksiat ada juga dibuat oleh orang-orang Islam orang Islam yang dirakal kepada Allah maka Allah pun ngerayak sebagai amare Dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya. Yang serba serbomewuh dan senilannya. Senang lenang. Maknanya, orang-orang zaman dulu, Masya Allah, banyak mana, tuher peracau, puak-puak dia, pada gagah, dengan harta benar banyak. Contohnya, seperti korun seperti Haman. Nah, Firaun yang ger jadi gergasi dunia pada zaman itu. Acuh habis. Ha tu hai rakyat kata dia, "Faminhumman aghraqna waminhumman khasafna bihi ard Ade, "Waminhumman arsalna alayhi hasiba." Setengah daripada mereka kami tergelalak di dalam laut. Setengah daripada mereka kami apa? Telah. Dipelai oleh bombing dan setengah-setengahnya kena ribut, kena angin keno-keno ni banyak untuk jadikan sebagai peringatan. Maka itulah dia sifat-sifat tinggal apa ni tempat-tempat tinggal mereka terbiar, tidak didiami orang sesudah mereka dibinasakan. Maknanya jadi apa? Jadi mengerang. Dulu biasa jadi tempat yang maju di situ, tapi apabila kno balo boleh tengok lagi zaman-zaman sekarang ni Orang belakang boleh tengok, Oh, di sinilah tempat yang Allah Ta'ala binasa akan, Orang-orang dirakau. Maka, Bila kita, Ditakdir oleh Allah Ta'ala, Boleh kita tengok, Tempat-tempat pasal itu. Kita kena ingat, Sok Mopak, Katanya benda ni ada, Di dalam ayat Qur'an, Yang Allah Ta'ala, Beri amarah kepada, Cundrulang, Jangir dirakau, Jangir, Lawir, ajari Allah, Walaupun Nabi tak ada dah. Zaman sekarang ni, Nabi habislah, Tak ada dah diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW alaihi ke akhir dunia tapi ajaran Allah ajaran Nabi hendaklah setiap orang patuh ikim molek pesanne-pesanne yang Allah Taala royak-royak royak-royak maka apa kecuali sedikit sahaja kecuali sedikit ni ubung daripada hak san ni maknanya mengrang hacu habi kecuali setengah-setengah ya? yang masih lagi ada lagi orang lagi duduk di tempat tu gitulah tu hal di dalam apa dalam surah surahur ra'd minha qa'imun wa hasid ada setengah-setengah tempat masih lagi ada kesan-kesan dia qa'imun qa'imun artinya masih lagi ada kesan-kesan tapi banyaknya hasid sudah pun hancur habis dah Sebab tu ada di dalam surahussafat ayat yang 20 besar katanya setiap kali mun jalan atau muka bumi mun kena ingat katanya di bawah tapak kaki mun adalah kubur orang tapi mun tak tahu mun gi situ ingat katanya di bawah kamu kalau dia mun boleh seperang tengok kubur manusia tapi di gapo di kamu boleh tanah sebab berlakunya go bombing go tu go ning Suruh kita ingat semua Jangan buat maksiat Jangan diakur Jangan karuk Jangan lawa Hukum Allah tak ada Dan sebagainya Tapi kalau kita tengok Hakikat yang sebenar pada hari ni Masya Allah Banyak Yang orang buat maksiat Sia malam Pagi petai Tiap-tiap hari Tiap-tiap tempat Atas muka dunia Dan sesungguhnya Kamilah yang mewarisi mereka Mewarisi lah bagaimana? Kamilah Mewarisi manusia Sama ada Hak mati Lepas Hak tak mati Masih lagi Dia ambil saka Orang-orang zamir dulu Hak duk buat Benar-benar tak molek Ada tu kak Manusia Hak molek-molek Hak juru-juru Kami mewarisi Kara-perkara yang molek Orang-orang hak mati dah Yang kesil Apa ni Kesil Ataupun jasa-jasa molek Hak pok-pok dia duk buat Tapi orang duduk atas dunia Masih lagi Dia ambil contoh Hak molek Tapi ayat ni Totok kepada cargo-cargo yang tak molek. Sebab tu, benor hok orang mati dah, dia biasa duk buat sampai dulu hok tak molek, kita tak perlu nak ambil wak sakah. Ha tu, tak perlu dia ambil wak Seperti apa Pasal adat-adat hok tak molek. Kalau orang-orang pasal bomo-bomo ya katanya, teri, gapo makyung, gapo lagi? Bideh. Ha jenis-jenis pasal ni, saya biasa duk dengar ni, daripada setengah-setengah untuk -setengah, bomo yo, ya, ya bila sampai sepuluh cargo. Kita pun tak ada tangcai dengar sangat tapi dia royak go to goni go to goni dia kata ingat molek ni benar-benar pasal ni hok orang, orang tua dulu dia tak dia tak wis saka maka jatuh kepada anak, -anak cucu dia natilah kena goda kita pun duk dengar eh goda ku manolah ha tu sebab tu dia kata benar-benar pasal ni hok orang orang tua duk buat kena ada mana-mana sore dan kadang anak cucu kena terima saka daripada hok orang-orang zame dulu hok ni tak ada tak ada dalam nas tak ada dalam hadis tak ada dalam syariah royak katanya kena duk ambil saka gaga sami dulu bukan saka duit harta dak ni saka pasang mana-mana abek tu lah masa bidai pasang teri mokyong go tu go ning go tu go dak dak dak dak da. kita kena ingat katanya ajaran Allah ajaran Nabi adalah tetap kena masuk di dalam jiwa kita bukan saka orang-orang tua orang kena duduk sabar kepada anak cucu itu benda-benda orang tak boleh orang tua zaman dulu duduk buat tahu, kena tahu, tahu tahu kerabih ia jadi cuci sungguh akidah kita, perbuatan kita amalah kita, pergengih ke apa ia cuci sungguh itulah Nabi Usaha buah perabih jahiliyah yang ada pada orang-orang Arab saya yakin tak siapa yang ngaji sejarah jahiliyah dia boleh tengok sosok benar hok orang Melayu kita dok buat ni. Pasal taik kuku. ciri hok orang Melayu kita dok buat. Sikit ja. Ya? Kalau nak banding dengan jahiliyah, zame-zame dulu dok buat. banyak Orang zame dulu dok buat. Nak gi mana-mana kena tok. Apa? Tok tok tok apa? Tithang. Iyak eh, tu jalan ni kena kedak turun tanggung dengan kaki kane jalan seduk Ha tu nampak menatal la ke supaya orang-orang Melayu kita duk pergi jewok la ke batah dia nak gilalah dah pusing kereta semua sebab apa jewok la ke batah ha saya biasa sekali bawa motor nak molek jewok la ke orang Syria duk ada pelakan saya motor dah beruk dia nampak jewok brek nak ingat jewok kan juk itu nak bedil kita apa puno koyo beruk ngutur eh ngur buka. -uh -uh. oh, ambil dia, jewok. Kita mari mikir masya-Allah. Senang orang Melayu kita takut kat jewok, pusing kereta, pusing motor semula, tak boleh lalu sebab gapo? Suwe major. Tai kat sial lah. Ni ja jewok, beruk makan dia. Ha nah, tu nak ayah tanya. Lama orang Melayu kita duk miki, mikir go tu Ayah-ayah saya tak ingat ni, wah wah orang tua. Aie mana dep jatai atas jemur orang pakak mampu lalu dah. Pakak mampuh lalu Tak ada kena wak. Apa dah. Sebab semelah pak tu ya kira katanya langrai, nak masuk suwe majar nak nak naik atau rumah. Ni orang-orang Melayu kita dak begai. Bo makan sekali de dalam hider tu lah belaga keng! Ah siap ni. Ada orang nak mari ni. Ha ah, tu. Gitu. Ni nak no, ayah katanya benar yang orang kita masih lagi dak begai terar eh orang-orang panda acan ko gapo terawak wechai tengok katanya ada istiadat orang Melayu kita dok buat tu gapo reti hak pasal menyalahi dengan ugamu. dan kadang-kadang dia hak ni tak ada menyalahi dengan ugamu. alhamdulillah nah masa ada sikit lagi Allah pun ayat ayat 59 dan tidaklah menjadi kebiasaan eh, Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutuskan ke ibu negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami ning Allah jian Jamin katanya dia tidak akan sekso mana-mana klung manusia duduk di tiap-tiap negeri tiap-tiap tempat sehingga bila tu sehingga rasul Sapa ke situ? Pak Nabi Rasul ni banyak. Nabi dengan Rasul ni banyak. Seperti yang saya duduk ayat lepas-lepas Maridah lah. Adanya seri, seri, dua puluh, empat ribu orang Rasul. Nabi. Siapa dua-dua tu selalu lah? Rasul dengan Nabi. Masya Allah. Sebab tu tu hai katanya. Wa immin ummatin illa khalafiha nadhir. Tiap-tiap umat tak luwe tak sunyi daripada rasul yang memberi ajaran dan amaran bermaknanya setiap orang apa ni setiap tempat atas muka dunia pada zaman dulu adanya rasul adanya nabi duk teun ajar nasihat wayak tapi kalau sekiranya manusia orang yang duduk di tempat tu tak dengar juga ajaran nabi deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan pun royak dan tidaklah menjadi kebiasa eh, kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Ha ni tengok. Ya la tu. Dek kno azab ataupun kno bala, ke bala katanya situ adanya ke zalimi yang manusia duk buat. Boleh jadi sorang, boleh jadi ramai-ramai, boleh jadi duk sepakat nak buat maksiat, nak buat benda-benda yang berlaku apa ni, benda yang puak-puak -pok dia duk setuju. Pas kita boser zamin-zamin ni dak. Dunia masya-Allah berjudi benda biasa, corruption benda biasa, benda-benda hak -benda menyalahi akidah pun biasa, hak haram jadi sehamainya zamin ni. Allah boser. Pas tu ke? Kan? Tengok benda-benda mabuk. Dah arak jadi biasa dah. Dah ketong jadi biasa. Pas ni nanti duk tunggu ganja pulak Bila-bila tu. duk tunggu Bila Nak berlaku Sikit lagi Kena Supo dengan Ulama pada zaman dahulu Dia rakyat katanya Manusia Akan galah sikit lagi Tino jatai Jatai dengan jatai Tino dengan tino Supo dengan menata Kita tengok dah zaman-zaman dah -zaman ni Mak salah Duk buat Orang tu orang ni Duk buat Duk pukul gambar Dari rabok Youtube Dari internet boleh katakan biasa jadi biasa zaman-zaman ni masya-Allah pas sikit lagi nak jadi gagap tak tahu anak cucu kita apabila koichin kun kei ni benda ha dia duk tengok orang pemakak duk buat maksiat ha ni bosel takutnya Allah taala waktu turun bandar wa laa hazubillah nah insya-Allah akan menjadi amaran kepada kita dan akan menjadi satu hidayah yang kita pakat-pakat beringat dalam cara hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan mencucuri kebaikan kepada kita semua. Wallahu Wallahu'alam. Wa wa wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.